Orang itu umurnya 100 tahun, tahu oh, pak? Apa? Jarum itu rasanya tidak nempel di eh, daging, tapi nempel di benda keras, tok tok tok itu. Tiga kali saya tusuk, bengkong itu jarumnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Dr. Gunawan Setiati, MPH rumah dari podcast jarak jauh obrolan orang-orang kesehatan oke, okay? kita segera temui narasumber kita kali ini yeah. narasumber pada episode kali ini adalah Dr. Wicaksono M.Kes, Magister Kesehatan beliau terakhir menjabat sebagai Eselon 2 di BKKPN nanti mungkin bisa diceritakan lebih lengkap uh, <tuh> Pak Wicak kita mulai dengan cerita pengalaman Pak Wicak waktu di Sulawesi. Bisa diceritakan pengalaman mengesankan hal-hal oh, ya yang mungkin. mengesankan. Selamat Mereka di puskesmas. Selamat kalau di Kalau cerita begini mungkin seminggu Pak. Nah <laughs> itu <laughs> repotnya meringkas yang panjang-panjang termasuk yang menyeramkan badan indah itu ya, lebih iya. pendek. Masalahnya justru itu sebetulnya. <laughs> oh, <laughs> <laughs> ya iya. nggak kan, apa-apa. Nah. Ya, ya. Saya bekerja di Puskesmas itu mulai tahun 82 akhir lah, karena lulus Desember 81, terus daftar ke Datkes tiga bulan kemudian, itu ada SK sementara, itu saya terus kerja di offshore dulu enam bulan kira-kira. Boleh sangu ya, ya seperti teman-teman, waduh seneng banget ini mulai ada gaji dan seterusnya lah, ya di offshore gitu ya di PT berapa kali, kira -kira itu. Nah, berapa kemudian, kali berapa bulan kali Oktober di Opser 6 kali, 6 kali 6 kali kira-kira wow. wow. ya, wow. karena mau pergi jauh saunya harus banyak <laughs> nah terus kira-kira uh, Oktober saya ingat itu saya berangkat ke uh, Palu wah mengerikan Pak Gun liwat di naik pesawat burak itu, uh. di atas uh, apa, Masa Lembo hmm. itu, anu terguncang itu, pesawat hmm. itu hmm. wah, sempat anu Kesan saya kok mesinnya mati itu. Betul itu. Panik semua itu. Waduh, bambu itu, itu dua kali itu. Nah terus saya dengar akhirnya. Itu pilotnya itu mantan anu pilotnya angkatan udara. Dia risiko supaya keluar cepat dari kemelut uh, awan oh. itu. Dia matikan mesinnya. Oh dia ya, jadi cepat turun terus starter jalan lagi gitu. Waduh, betul mas. <laughs> Ada enggak percaya ya. itu sepertinya kaki kanan kiri enggak ada Mas itu. Sangin oh, stresnya. Iya iya itu. iya. Kaki seperti hilang saya itu. Waduh. Mungkin itu turun turun iya. jauh sekali itu. Iya iya karena iya. supaya cepat keluar terus starter oh, hidup gitu. Iya. Dan itu dua kali. <laughs> Aduh, ya loh kapanan. Wah, ini saya sudah terbayang waduh. Wah, ada apa apa Kan nanti ada berita perusahaan mungkin belum keluar di video sudah udah enggak tahu ke mana ini. Ada betul Pak itu. Iya. iya. Itu pengalaman pertama tuh begitu. Tapi, selamat itu. Nah, kemudian setelah sampai di Kota Palu, lapor ke kantor dinas, ke Kanwil, Alhamdulillah dapat di Kabupaten Donggala, itulah. Nah, Donggala itu ya kira-kira jaraknya 120 kilo dari Kota Palu ke utara menyusul ya, ya. Jawat Makassar pakai taksi hardtop itu, kira-kira kalau lancar, 8 jam. Nah, masalahnya kalau hujan harus nginep di pinggir Kuala, ya toh. Dan tidak ada jembatan ini, barang-barang oh, jembatan, jembatan, jembatan ya? kelapa dua itu, bayangkan oh. itu. Ban pas di atas ban mobil itu, wah, mengerikanlah. Oke ya, jadi saya kurang lebih hampir 4 tahun itu. Itu katanya orang-orang prestasi karena sebelumnya dokternya cuma 6 bulan pulang, setahun pulang, gitu-gitulah. Nah, mungkin saya ini anak kolong jadi ya, tanpa banting gitu kira-kira. Di, di pusus jadi, mas sana, ya? ya? Di pusus mas ya? Tapi di kota, di kota Dunggala tuh? Bukan Pak tadi 120 kilometer oh. dari Kota Palu. Kota Palu tapi kecamatannya apa kotanya? Apa nah ini? namanya Desa Sabang, kecamatan Dampelasojoel itu Nah, begitu ya. Nah jadi untunglah kepala dinasnya itu ramah sekali orang menadu itu, hmm. Dokter Altin Mongi namanya. Saya malam-malam diantar itu oleh beliau ke puskesmas diserahkan di sana. Ya alhamdulillah ada kompleks perumahan puskesmas, yeah, yeah, yeah, rumah yeah. perawat di tengah dokter dan ada uh, anu puskesmasnya, gedungnya itu. Jadi yeah. langkah pertama ada gedung, ada tempat. Nah, kelihatannya ada bagian masak sendiri Wahaman sudah ini, nyuci nyuci sendiri, pokoknya <laughs> hidup gitu. Wah, anu lah hidup yang saya tambahkan sebetulnya. Dan itu tidak jauh dari pantai Pak, dari pantai okay. Surat Makassar itu hanya kira-kira lima -kira puluh meter itu, dari pantai hmm. itu jadi pantai ya. indah memandangannya ya? ya hmm. wah ya anulah pokoknya indah gitu ya. agak teluk begitu ya, kemudian ya. Uh, jalan sudah halaman puskesmas mas gitu hmm. wah itu, itu kalau pas musim Desember itu mengerikan pak oh. itu betul-betul badainya itu oh. naik dan angin itu seperti horor itu di bawah di bawah apa namanya pohon-pohon kelapa itu wah mengerikan sekali itu Nah nanti biasanya besoknya banjir itu, itu nyaris oh. ijazah dokumen nyaris terendam itu. Tapi kok malamnya dilalah, di tengah kegelapan saya lihat satu persatu di dibalung teklok gitu. Yeah, yeah. Terus saya pindah dari bawah ke atas meja, lah hmm. selamat sudah. Jadi pagi-pagi oh. semuanya sudah kampul-kampul, si dokumen ini selamat semua itu. Wah yeah, itulah yeah, yeah. gitu. Oh jadi sampai masuk ke rumah itu? Iya. Yeah. Halamannya oh. agak rendah pak, itu oh. kan ada jalan turun yeah, yeah. gitu. Oh. Nah itu sudah mengenang dan di belakang itu bukit Oh. Kisil gitu. Jadi air itu terus ya tertampung di situ gitu. Oh. Wah, mengerikan sekali pak, tapi ya di besar-cara. Ya, kemudian itu setahun berapa kali kira-kira seperti itu itu? Tiap akhir tahun pak. Tiap akhir tahun ya? Saya ngalami empat kali itu akhirnya. Oh, yang empat tahun ya? Empat tahun, ya. Saya datangkan bulan Oktober itu sana. Hmm. Oke. Okay. Nah, mulai praktek ini. Jadi ada ibu-ibu kok, di depan saya bicara bahasa Sunda, gitu. Oh. Nah, wah lah, saya kan tahu sedikit, toh. Wah, ramai terusan. Wah, dokter nyara Sundanya. Oh, tiasa lah pokona besoknya, Pak, ada yeah. 20 orang datang naik sepeda, itu. Yeah, yeah. Oh, dokternya biasa nyara Sunda, woi. Wah, <laughs> jadi, wah, ya sudah lah, sebisanya jadi, saya jadi, jadi, ditanya, pasien. dijawab. Jadi, pasien atau apa? Dari, dari orang berobat, dia berobat? Iya, berobat, gitu. Oh. Jadi naik sepeda rombongan ada empat lokasi transmigrasi, oh. 20 orang datang itu ramai-ramai ya, ya. itu, ya, wah ya, ya. bawa oleh-oleh juga pisang oh, ayam wah. ada nah, juga. <laughs> ya pokoknya saya terus terang merasa bahagia sekali. Hmm. Jadi karena jauh tapi tidak, walaupun terpencil tidak terlalu susah untuk hidup lah. Artinya hmm. ya pantas gitulah. Enggak ya, ya, ya. kayak teman-teman harus hidup di pinggir Kuala naik speedboat lah. Oh. Ya, saya sih daratnya bisa, ada sebagian juga laut begitu. Hmm. Nah kemudian uh, setelah itu yang perkesan juga saya tuh bebaskan orang dipasung tiga orang pak, oh. tiga orang dipasung itu. Oh. Ya, ya, ya. Jadi yang satu itu di tengah sawah hmm. Di mau kecil begitu, hmm. sudah uh, sekian hampir setahun itu di situ, hmm. ya sudah hidupnya kayak hewan itu sudah, ya, ya, ya. sudah di situ. Kedua ada ibu-ibu tidak -ibu, jauh dari puskesmas, Kakinya itu di Borgol pakai batang ya, ya. kelapa itu, oh, ya, nah, ya, itu. Ya, ya. terus satu lagi anak muda itu tangannya diikat di tempat tidur hmm, itu hmm. Nah, aku yang dilalah sebelum saya ke, ke semaskan, sempat stasiun tiga bulan di rumah sakit itulah poliklinik, nah ketemu dokter psikiater bulan juga hmm. dari Semarang itu ya, ya. dia so, ada obat baru mau deket injeksi namanya, botolnya kecil hmm. plakonnya itu hmm. pak ini kalau ada orang si Soekren kasih ini saja dokter katanya, saya kasih betul pak Sekali suntik langsung normal dia, iya yeah, yeah, yeah. psikosisnya hilang itu, oh. wah itu udah terkenal sih itu, waduh lebih hebat dari Dukun katanya <laughs> Dan yang lucu <laughs> Pak, yang laki-laki itu, hmm. itu satu saat menyapa saya di rumah makan di pinggir jalan, saya yeah, lupa yeah. dia yang ingat, yeah, yeah, yeah. dokter ingat saya enggak, wah siapa itu, itu dulu yang di tengah sawah, wah <laughs> Masih ya, dokter. Sekarang saya sudah jualan lagi. Ya. Oh, ya. Okay. Syukur. Ya, syukur. seperti itu itu lagi Itu nggak rutin? Suntiknya nggak rutin? Atau minum obatnya rutin setelah nah, itu? Nah, jadi ya rutin, Pak. Oh, ya, syukurlah. Jadi, ya, ya. saya kasih juga tablet artan itu. Hmm. Kalau ada gejala ekstra piramidal, ya, ya, gitu. Ya, ya, ya, ya, ya. ya dan ya, itulah ya. ada follow upnya begitu. Ya, ya Oke. Okay. Ya, saya itu kan juga sudah eh, SOP-nya saya ikuti ya. oke. Okay, Saran okay. ke dokter psikiater bagaimana. Itu saya ke desa di sebelahnya, desa Talaga namanya. Itu pas musim musim panen cengkeh, Tuh. Oh, eh, nah, aktivitas iya, iya. umur dokter, saya biasa disuntik vitamin, namanya Livron b gitu. Wah iya, iya. saya belum ada ini, saya suntik pak, Ndak iya, lama iya. itu dia pusing, duduk, batal itu pingsan pak. Oh, an anapilaktik, gitu. anapilaktik ya. sok. Sebenarnya saya ada ambulans, saya larikan ke puskesmas, hmm. dirawat inap itu, infus nggak bisa pak. Oh, Kesadaran sudah nol itu, refleksnya ya, sudah ya, nol ya, itu ya, ya, ya, Wah, wah ini Sudah, saya kasih adrenalin hmm. Terus 15 menit Saya suntik kortison, hanya itu ya, ya, Dan ya, doa ya. pak, jangan-jangan ya, ya, ya. info Sudah itu, ya, ya, ya, Aduh, ya, ya, ya. saya udah Wah, mati ini, mati saya pikir ini Tapi saya terus berdoa Khusus, eh, hey, tidak lama pak Satu setengah jam, tangannya bergerak itu Terus tidak lama Terus dia duduk Wah, dukung Allah itu Tahu kejadiannya setelah pulang, besoknya datang lagi. Dok, obatnya hebat. <laughs> Minta suntik lagi. Langsung separah itu. Bu, udah untung ada anak mati lo Oh, ya gitu dokter ya nah, Udah, udah, saya kasih tablet saja ya. Nah, yang kemarin sudah kuat obatnya. Gitu. Wah, wah ya, ya. Waduh, Mas, hampir meninggal dia ya, oh, ya, itu. Ya, ya, oh, ya, oh, ya. Ya, saya nggak bisa. Ya, saya pernah sekali tapi nggak sampai separah itu. Iya. Ya. Waduh, lah itu sudah ini. Nah. Ya itu itu. <SILENCIO> Kemudian ada lagi magrib magrib itu saya sudah dekat puskesmas dipanggil teman saya sebagai puskesmas dokter dokter sehingga dulu. Ini bapak saya mau minta disuntik ini. Kan ya? Oke okay lah. Nah, itu mungkin salah saya di situ. Saat orang azan saya nyuntik orang itu umurnya 100 tahun. Tahu pak jarum itu rasanya tidak nempel di eh, daging tapi nempel di benda keras. Tok tok tok itu. Tiga kali saya tusuk bengkong itu jarumnya itu. Waduh. Langsung bulu kuduk merinding itu. Ya, ya, Wah ya. ini ada apa-apa ini. Iya iya. Nah, saya kenal sama anaknya Pak Amrillah. saya itu. Pak Amrillah, ini bapaknya kok ada apa ini disuntik nggak hmm. bisa. Oh sebentar dokter sebentar sebentar. Itu waktu saya lihat apa, kolornya dilepas itu, kolor oh. putih itu. Nah, oh. Terus dibawa lagi, ya saya baca itu alih kelas tiga kali itu. Oh. Iya gitu baru bisa disuntik itu. Iya iya iya. Ya. Tiga kali bengkong pak itu. Iya iya. Jadi, seperti ketemu benda keras, serak-serak gitu. Oh. Wah, nah, ini ya akhirnya bisa gitu. Oh. Dan orang itu juga sering sesak napas, oh. saya kasih tablet Aminophile terus kembali sehat. Hmm. Wah, terus besoknya datang lagi. Wah, dokter, bukan main itu obat itu. Hmm. Nanti saya beli, saya beli sekali yang di Palu, katanya. <laughs> <laughs> ya, diminum seperlunya gitu-gitu yeah, yeah. Nah, oke, okay. kemudian satu hari Pak, saya bisa polisi dia, Bapak. Hmm. Pak Kapolseknya itu, hmm. orang Manado Terwijak, ini ada Transledan, dibunuh ini oh. Ini visumnya bagaimana ya Wah, saya kan habis Bawa catanya dokter Gandhi itu ya, Yang ya, satu ya. lembar fotokopi itu saya ya, baca. Ya. Oke, saya siap, Bisum, siap ya. Pengawalan Saya buka luar dalam, visum et repertum Wah, betul Pak Gun ya, Tidak ya, ada ya, yang berani ya. itu Orang-orang polisi pun minggir Karena saya belah, saya keluarin semua itu jadi jantungnya, memang ter semua, terluka semua, oh. jantungnya, perutnya, ginjalnya, oh. livernya itu. Wah, oh. ya Loh. jadi, simbolnya Tapi gabang. tidak sampai, tidak sampai pemeriksaan lab ya? Oh enggak, kan ya, sudah ya. jelas Pak, Meninggal ya, ya, ya, karena saya. perdarahan itu. Ya, ya, ya. Nah, jadi semuanya tertusuk itu. Hmm. Jadi saya urai ginjal, tertusuk tiga tempat, hmm. ini, liver ini, tertusuk hmm. semua ternyata itu. Oh. Jadi sebab kematian akibat perdarahan. Wah, wow. ya, wah, wow. wah latinasnya ini, dokter Jack. Kalian kali ada begitu pamor sama saya ya. Ini baru pertama kali loh, dokter khusus mas berani sendiri. Itu saya anu perisal luar dalam itu pak. Iya iya iya. Nah, saya kan bawa fotokopinya itu. Iya iya iya. Itu nah, ya, ya. ya. caketek ulang saya isi. Wah, wow. naik pamornya. Ya, Semua yang menyenangkan saya kerjakan nah satu lagi pak saya ini kan senang penyuluhan Yaitu menerbitkan warta kesehatan desa wah singkatnya warkesa sampai dua bulan sekali itu masih ada sampai sekarang saya simpan itu saya stensil itu depannya saya gambar sendiri gitu gitu wah sampai pak kandulnya kagum ya wah bisa gambar juga ya wah bagian penyuluhan ini mesti orangnya berbakat tapi ini saya bela ini hanya coba-coba saja itu jadi saya ungkap tentang cerita lokal terus masalah gizi gitu-gitu masih ada ya. pak sampai sekarang pak? Iya ya? nanti tolong nah, dikopi gitu. ya pak ya dikirim ke saya. Oh boleh. Ada itu. Iya. cuma sayang satu bandel fotonya hilang loh pak. Foto-foto saya di sana itu yang oh. nyebrang pakai satu batang kelapa itu. Oh. Semua foto ketemu itu tidak ketemu itu. Waduh. Hmm. Nah, itu saya menyesal banget itu. Ternangkap itu. Nah, nah nggak menyeberang gambarnya, ya, iya iya. Bagaimana? Uh, menyeberang pakai batang pisang itu di mana? Bukan biasanya batang kelapa. Oh, batang jadi kelapa. kan banyak sungai. Kuala Kuala ya, ya, ya. itu ndak ada jembatannya. Oh. ya gitu gitu. Jadi akhirnya ya cuman batang kelapa itu di oh. dua dua gitu. Ya, ya, mobil ya, ya, ya. jalan di tengah situ gitu loh. Oh. Nah, itu. Jadi tipe sepeda ya, dapat gitu. mobil waktu itu? Ya akhirnya saya dapat hmm. uh, dapat ambulans. Pulsa keliling itu yang Mitsubishi ya, ya. itu itu, ya, ya, ya, ya. itu nanti ada ceritanya sendiri nanti. Ya ya silakan silakan. Nah Pak, selama saya di sana, ya mungkin saya ini eh, dulu rajin-rajin juga di Jogja itu bikin klub bahasa Inggris, hmm. ya saya itu lancar-lancar sedikit. Iya iya. Akhirnya saya dapat tugas ketamuan tiga orang asing, hmm. satu Dokter Kesavalu orang India Pak ini, hmm. dia ahli eh, malaria dari WHO. Hmm. Ya, karena kan daerah endemis itu sulawesi ya, ya, ya. tengah itu, ya, ya. jadi banyak ngobrol di sana. Saya ya, jaga ya. daerah transmigrasi kan, rumah-rumah hmm. disemprot waktu pakai DDT itu kan ya, gitu ya. ya. Nah itu sempat ngobrol saya lama juga. Terus kedua pas uh, rapat program <coughs> itu saya ketamuan seorang profesor Papua dari Flinders University dari Adelaide South Australia. Ya, ya. ya sana ya saya melihat program-program yang saya kerjakan begitu nah terakhir waktu itu ada seorang peneliti wanita dari Perancis dia itu sedang menyiapkan untuk program doktor tentang tanaman kantong semar oh. nah, jadi sudah pernah dengar kantong semar ya jadi pernah itu tahu, tahu makan ya? semut dia itu oh. nah, dia tahu itu ya ya dia mungkin sudah persiapan saya bilang sini tidak ada nanti dok kita naik ke utara 40 kilo kira-kira dari sini di satu tempat dia belum pernah datang itu berhenti hmm. turun langsung ketemu pak itu di yeah, bawah yeah, yeah. pohon anu pisang itu hmm. wah kok pas banget ya di sini bukan terus lagi terus berhenti tahu pak dia pak itu oh, tidak oh. pernah ke situ situ tahu langsung itu wah luar biasa ya itu kenapa kok bisa begitu? jadi ada tiga ya itu saya heran juga itu menurut dia itu di Indonesia ada tujuh macam kantung semar diantaranya empat di Papua dia tahu itu jadi sudah menjelaskan untuk program doktornya gitu-gitu. Ya, ya, ya. Ini pak, satu hari saya ketemu kepala sekolah SMP, dokter hmm. di sini gurunya bahasa Inggris pensiun, tidak ada yang ngajar hmm. lagi. Oh, bisa dong, <laughs> bisa, bisa bisa. Wah, itu bisa. Lah itu. Jadi untuk bonus saya tuh beli buku bahasa Inggris pak di palu tiga puluh biji saya bagi itu murid-murid dua -murid oh. orang mungkin gitu. eh. Iya, jadi saya berikan bukunya. Itu. Gratis, iya gratis. Oh, anak desa mana itu, iya. Ya, biasanya saya ajar begitu. Nah, itu Waktu Fta e rata-rata nilainya tujuh semua. Wah, Waktu usian itu, burunya kebuk tangan semua. Waduh, dokter. Ini juara kita di <t gracias> desa. Ya, saya ajar itu, Pak Bun. Jadi, habis periksa puskesmas, saya sebegitu dua kali datang, saya ajar begitu. Pengalaman dokter Wicaksono di Sulawesi masih akan bersambung. Tunggu video berikutnya.